Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami akan melakukan wawancara uh, Tentang praktik baik Implementasi Kurikulum Merdeka Yaitu dengan Melakukan supervisi akademik Menggunakan metode coaching Nama saya Mulyadi Dan di sebelah samping saya adalah Ibu Anissa Kadriani, SP Baiklah kita mulai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Bu. Uh, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, Ibu, uh, pagi hari ini kita akan melaksanakan uh, implementasi praktik baik beriklim yaitu tujuan kita mengadakan acara seperti si Akademik ini adalah untuk bagaimana caranya memperbaiki proses pembelajaran kepelatihan dulu di kelas ya dengan cara seperti si akademik menggunakan metode coaching Baiklah e, Ibu e, apakah ada jam mengajar hari ini Ada Ada ya Ya, ya pelajaran apa hari ini e, Hari ini mata pelajarannya salah semester listrik istilahnya motor listrik kelas kelas 11 Oke kelas sebelas ya e, kalau boleh Tahu apakah tujuan pembelajaran hari ini uh, baik uh, untuk tujuan dari mata pelajaran? Yang Uh, kemudian Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Aspek-aspek uh, apa saja yang khusus yang dikembangkan untuk siswa uh, Baik, untuk uh, mencapai tujuan tersebut ada beberapa apa, aspek yang ini dicapai yeah. Yang pertama itu Pak, uh, pengembangan keterampilan tentang satu motor listrik dari siswa Terus yang Untuk kelas 2 mata pelajaran instalasi motor listrik ini Apakah tujuan yang ingin dicapai Pelajarannya Untuk tujuan dari mata pelajaran Isang ini Ada beberapa tujuan pak Dari tujuan tersebut, eh, diharapkan aspek apa yang dikembangkan siswa? Nah, baik, untuk aspek-aspek eh, yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut, ada berapa? Yang pertama itu, eh, aspek pertama tentang pengembangan keterampilan eh, mengenai struktur distrik. Yeah. Kemudian yang kedua itu keterampilan menyusun RAB Project dari ya. listrik kemudian yang ketiga itu ada penyakit kontrol oke. untuk mencapai pengembangan aspek tadi dan banyak pembelajaran strategi apa yang disiapkan Bu untuk pembelajaran sesuai ini baik untuk strateginya sendiri di sini saya melakukan strategi based learning Pak okay. kemudian yang kedua ada di ya oke okay. Ini dalam pembelajaran apakah sudah disiapkan rancangan pembelajarannya? Uh, untuk rancangan pembelajarannya sendiri sudah disiapkan okay, sesuai uh, dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yeah. ya. Oke, okay, kemudian setelah ibu melakukan pemetaan awal untuk kebutuhan belajar siswa, seperti apa karakteristik siswa kita yang akan diajarkan ini? Uh, untuk uh, karakteristiknya sendiri karena di sini kami uh, tujuannya Okay. Uh, untuk uh, siswanya sendiri gaya belajarnya mereka itu kinestetik pak, karena di sini uh, kebanyakan uh, kita itu mempraktekan cara perkabalannya, cara berakilnya, dan seterusnya. Oke. Okay. Baiklah Ibu Anissa, terima kasih untuk observasi awal ini Selanjutnya kita akan observasi di kelas ya Nanti kami akan memantau seperti apa proses pembelajaran di kelas Apakah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang si buat Untuk mengembangkan aspek yang diunikan tadi Dan nanti setelah kita um, observasi di kelas Kita akan lakukan observasi pasca pembelajaran Oke, terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warah. Kita sudah melihat uh, proses pembelajaran di kelas Kemudian kita sudah memberikan catatan-catatan seperti apa perusahaannya di kelas Sekarang kita akan melaksanakan uh, observasi pasca pembelajaran di kelas uh, Jadi setelah ibu melaksanakan pembelajaran di kelas tadi uh, Bagaimana perasaannya ibu? setelah uh, input tadi menjalankan pembelajaran sesuai perencanaan, bagaimana perasaannya senang apa ada yang mengajak? <laughs> Oke, okay. jadi alhamdulillah kami sudah memantau tadi, kami melihat memang dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan perencanaan. Jadi memang pembelajaran dalam pelaksanaannya itu harus sesuai dengan perencanaan, sehingga uh, waktunya tepat. Lalu yang berikutnya Tidak terambil jamnya Dan mungkin saran kami Bahwa diperbanyak e, Detransiasinya art Artinya setiap kebutuhan Murid itu diperhatikan Dan PSE atau pembelajaran Sosial emosional Ketika dia belajar kelompok itu Tidak ada siswa yang emosi dan saling menghargai sama siswa. Jadi, jadi bu, terima kasih atas waktunya Mulai dari pra-observasi Sampai Observasi di kelas Sampai pasca observasi Mudah-mudahan murid kita ini Menjadi siswa yang bermanfaat Bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh